สวัสดีค่ะอ่า 2020 นะคะคะ Hai guys Assalamualaikum semuanya berjumpa kembali di channel saya Beneska Official. Oke jadi video kali ini seperti biasa sini saya akan membagikan preset alik motion lagi guys jadi di sini itu presetnya yang kata-kata gitu guys jadi penceklah buat kalian kata kata sindiran atau gimana gitu guys ya Oke kita langsung lanjut aja ke preset yang pertama ya aku lebih milih yang ketujuh daripada aku dulu karena tujuan aku buat membagi kamu bukan duluan kamu ini guys kelas oke lanjut ke preset yang kedua guys aku apa adanya kalau kamu cari yang sempurna bukan aku orangnya oke okay, lanjut ke peristiwa yang ketiga jangan kamu lihat saya ketawa ketawa kamu pun tahu siapa saya setelah <laughs> Oke lanjut ke preset yang keempat, guys. Bos rausa terlalu dio, yo, nek sekirane iso diperjuangno yo maju. Oke lanjut ke preset yang kelima, guys. Pura-pura ngedukung padahal mau ditikung Oke, lanjut ke episode yang ke-6, guys. hiu kendaanmu. Oke, lanjut ke preset yang ke guys. Oke lanjut ke preset yang ke-8 ya spek males bersaing bilang kerasa Oke lanjut ke preset yang ke-9 guys ya?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 Oke lanjut ke presiden yang ke-11. Tetap merendah sambil melihat nitah lampu di Wah Come itu Polda. Oke lanjut ke presiden yang ke-12, guys. Mbak Yuni dadul kemangi. Rasanya ini kok malah yang <laughs> Oke oh, lanjut ke presiden yang ke-13. Aku mencintaimu setelah hujan tapi kamu malam-malam layung tasik pendahan. Oke ah, oh, lanjut ke presiden yang ke-14, Guys. ya, oh, Mas. Cuma pemuda, maksudnya kalau nih Imam Maghrib doyan kan nggak paham terus oke, oh, lanjut ke presiden ke-15 cukup istiawan. Singa sing recheck, mohon menanggung lo ya. Betul apa di topero support di sopo kok ngatur? Okay, lanjut Oke lanjut ke preset yang ke-16, guys. Nyindir kalau Oke lanjut ke preset yang ke-17. Iwa dari kali. Bis tersakiti jadi Sadar Oke lanjut ke yang ke-18 yang meninggalkan yang lanjut ke yang ke-19. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi. Nek, misal, teteh masih rata, rasa kaki yang masuk. Oke, lanjut ke presiden yang ke-20, guys. Kalah rupa, kalah bondo menang gawe nyaman, tapi mau sebatas kekaisaran. No! Oh, oh. Oke lanjut ke presiden yang ke-21 guys Mau paku Ditemu toleh Ikut akan tiku sepele Oke lanjut ke presiden yang ke-22 Seberat apapun rintangan hidupmu Maka jangan menyerah Dan gapailah tujuan hidupmu Selagi kita mau berusaha dan berdoa Insya Allah kita bisa Oke okay, lanjut ke preset yang ke-23 guys Kau oh, no cerita nih, pemain kalah karusi pemberan, white for my day Oke okay, lanjut ke preset yang ke-24 guys Saingan nih singful perawatan lagi ini singful senyum juga mampu tersayang-sayang sayang <laughs> Oke lanjut ke preset terakhir itu ke 25 guys Cukup mencintai karo mengagumi Naik masalah ini aku ya sadar diri <laughs> Oke okay, guys mungkin segitu aja presetnya Ada 25 preset ya guys ya Untuk link presetnya ada di deskripsi guys ya Oke okay, dan sampai jumpa di video selanjutnya